Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala syuruhil mursalin Sayyidina ala ala wa mula na'a muhammadin Wa ala alihi wa suhabi as para Para sangat kumoh hormati Jadi wantan Habib Ahmad Al-Habshi Wantan Habib Sokal Idrus Wantan Habib Hamid Al-Taf Wantan pernah pak jk wulow, ki haji idris, mantan ki abdul qadir sahel, mantan ki eh sanus dan tenteng hormati mas mas wulow, sing tukang atur nih mas arwani, mantan kurban mas amak dan tenteng kau hormati terus Niki kan anjep gih, mungkin semangatnya tentang habib mustafa kalau <laughs> bagian betul ilmu sing ringan-ringan tapi sakit giswan pengirang kalau terus saya Ketika derek nombang mentang meriki, niku kiai Ahmad Sitiq cerius ke khol meriki khol e baktua bin Umar. Tersuau masama ini bani abtua ulo sing lewat jalur bani Umar. Tersuyut ulo ini wadi e buyute masama. Buyut ulo nami ne niku trus niko wadi e baktua, wadi kandungnya baktua. Sami sami bin Umar. Tersirienum kiai Ahmad Sitiq cerius. Kiyai-kiyai ketika Indonesia dijajah Jepang niku mimpi mau surat Ar-Rum Rum fi adnal arti wahum mimba dihulabhim sayahulibun Terserian itu ada kekuatan besar Namanya Romawi dengan Persi Romawi itu ahli kitab Nasrani ahli kitab Persia itu tidak ahli kitab Tiang-tiang Persi niku perang pertama menang Ketika menanggung mencibir tiang Romawi bahwa anda yang punya kekuatan langit yang katanya ada Tuhan ada malaikat ternyata anda kalah dengan orang yang nggak percaya kekuatan langit. Efek dari itu Islam juga ikut kena karena sama-sama percaya kekuatan langit sehingga tiang Islam nu derek susah karena ada kekuatan non ahli kitab ngalahkan ahli kitab. Zaman Niku tiang Romawi, Kristen Kristen Romawi. Terus setelah niku-niku susah danten tapi akhirnya tiang Romawi ini menang. Tiang Romawi menang ini buatan detung sebagai kemenangan nasrani teng Persia, tapi kemenangan ahli kitab ngalahkan non ahli kitab. Siang Islam derek seneng. Wayo ma iti muminun. Ketika tiang Romawi menang dengan makna ahli kitab percaya langit, ngalah no. Tiang sing buatan percaya, lu seneng buatan karuan tiang Islam sehingga niku wanton dalil Dewi Muhammad Siddiq ada dalil bapa menangur aku dulu menangno, geniku menangeti yang Romawi tentang Persia, mereka yang Islam mereka seneng, terus ceritanya Muhammad Sitiq tangkut tanggihai tak wilaniku so Indonesia merdeka, kita perkorong alahan o Jepang, singkat cerita Jepang niku dibom Sekutu, akhirnya mulai terus Indonesia niku merdeka dan itu selalu semua ini Bani Abdillah, Nopo Bani Umar itu buatan usaha kepingin menang pergi kita ini hebat kadang-kadang musuh itu lala ditegdir salah, Terus tiang hebat itu sepokoi anggir yang ngalim-ngalim mati jenis kan paling ngalim dan itu surah kudu ngalim tenan pokoknya yang sepo sepoh kapundut kayaknya ujung-ujung jadi kayaknya sepo, yang bener-bener kapundut kayaknya akhirnya paling bener nah pergi menang itu buatan kita kita yang menang Terus niki penting pergi selama ini, pikiran-pikiran sing didawah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mang kadang itu unik. unik nggak teni, pulau wau mulai sekitar duhur hingga nggak setengah kali terus biasanya nge- setengah papat gara-gara hormat nge- nggak nge- nggak nge- nggak selain hormat nge- nggak nge- nggak nge- barang nge- nggak nge- nggak nge- nggak nge- nggak padahal saat ini prospek Tengah Umar, pergi Tengah Umar aku lakon, nak anak mereka anak buah <laughs> saat ini buatan kepenuhannya tapi mpun lah, aku kepingin cerita kenangan-kenangan aku sanggeng Mbah Fatimah Mbak aku kandung namanya Fatimah Binti Idrus bin Umar dari sekian tradisi keluarga mereka ini masama. masih wajib apa-apa itu dibak, barjanji, burda kebetulan aku ada tiga kitab ini aku wapal ini adalah faktor tradisi keluarga Suwe-suwe ini aku ya rondo dadi rezeki, Beb. Lan riyen anger Wahamit pas suruhan Bakdo burdan teng kampung dua dhuweke disuwun Mbak Bisri. Mergi Bakdo disangoni. Ceni ceritanya critane Bisri sing cerita Mbah Mus. Tos riyen wali-wali ya men guyon mawon. Nate niki cerita cerita sing ringan-ringan mawon. Nate iki Bisri diundang Wahamit boten disangoni terus nyuwun Ijol kelambi. Ijol Kelambi terus Terrorian, corosak nikita angu misalnya normal limang atau seribu, napa sak juta? Ditol pahyurong juta. Kalian mukibine Kia Hamid. Babisiri ngertas napa Hamid Wali, merki ketemu malih dengan Pak Suruhan, Kang jaluk susu eh. Orangnya ternyata harga vaju itu di atas harga normalnya ngoni. Terus ketemu Wangsuges, jadi babisiri Pak Hamid tukus ngelarang. Mengaku pidato rah di sangoni kita tulgu izin. Ditol dengan tarif di atas rata-rata. Mulane. Panitia aku tuh no harga rata-rata. <laughs> <laughs> Mergi baru kayak harga ujro misil itu akhirnya Muhammad sak jaluk susu, Kang susu eh Kang mulai ngetol kelarangan. Tasri <laughs> ini gak cerita mawon, Tasri ini wali ku gak guyon, gejulok kan, gak biasa. Mergi pangeran ini gue gak dicerita, kalau enggak ada kitab kata, gak kata wali si ngambil pangeran itu koyok kancane gak kata, ompanjan tiang kata. Tasri ini Nabi Musa nyuwon sok. Udan, ini buatan udan-udan bareng buatan udan-udan, Nabi Musa akhirnya tanggal Ya Allah, saya ini sudah istis kok, buatan mantis putih Fihim namam, jadi apa? Nengko karena orang tukang kerasani Pangeran Nabi Musa menghentikan, gampil atau gusti? Yang ngerasani siapa? Kulau usir. Jadi kan nyebut saja namanya siapa, nanti saya usir Jadi Pangeran lucu, sah, aku ngaram ngerasani Nah aku nyebut, berarti aku ngerasani akhirnya, berarti boten jenar sebut. Yo ya, orang ngrasani iku arah. <laughs> Akhire disebut terus ngene wae ngene penting sing rasani sapa ora penting. kue methuki kawulaku jenenge Bareh. Wong iku ireng. walhasil singkat cerita, wonten Abdun Aswad neng Ketemu Binurillah ngertos nek Nabi Musa, Nabi Musa nggih ngertos nek iku wali Allah Niku pertama kue kok supaya udan. Niku donga pertama niku ngeten bareng ya Allah, jeneng wedi tak tidak ada udan, sampai raglim mengikuti udan wedi tidak jenengan uang, sudah no. faham ma Musa ayyaptisya maka habis Musa itu jotos. di atas terus sampai pengiranku saya berada di atas inna huyudhikuni filyao misalah samarot aku seneng, gaya itu, ngomodele bareng, aku senang terus <tus, tus, tus>, ini seperti yang ada, ngomodele reformal lana jeneng jenengan mempertimbangkan mereka maksiat jeneng kan terus buat jenengan kan suka udan maksiat mereka tuh gak ngefek jeneng kan, jeneng kan al-ghani al-mutlak Membuatkan efek, orang jangan pertimbang, dong. Terus, wahai ketikan sing, terus, walhasil akhirnya tiga Terus niki kalo cerita, terus wali sing nungguani tanah Jawa ini kua. Wanten sing kados ada tunas. mergi khawatir Allah membuatkan maskur tentang kelompok tertentu. Saya ulang lagi, Wedi nak Allah buatkan maskur tentang kelompok tertentu. Tahun wingi kalo cerita tentang berikut tentang Kitab Al Minanul Kubrawat dan kelompok wali namini mula matiyah Warna yang semala malah matiyah ini senangannya kancana ngawam-mawam ini awalan Imam Saroni jadi wali sehingga ada kitab al Kubro. Kubra ini pernah ingkar sama mereka karena kancana ngawam-mawam itu dalam-dalam pas ingkar kalian kelompok malah matiyah ini apa mula matiyah, nah, biasanya adat kejauh mula matiyah wangsul niku ini wali niku jalisun benas sama iwal arti terus Imam Saroni digojlo. Ku kuratau dideknya <tuh> Allah Nawa. Awal hasil dari Imam ikrar bahwa kata wali-wali ini -wali ngancani tiang awam bin awoh. Kku almatkur fikul lilisan, almatkur fikul lilisan. Karena sana disebut sehingga wali kewantan tentang birokrasi masyur. Bah -bah, bahaya masa makni ini basitik riini sing ngurusi kompilasi hukum nikah. Pulau sering ditugasi kasihai kan daerah-daerah -daer, ngatur hukum nikah supados di titik -tit pemerintah. Klo sering di suwuni perso, kalian hakim-hakim agama, gus kalau ada rafa itu gimana? Jikalau sering matur, nak onosolihatun tahtaya tahta dolim, ini harus ada mediator, langsung cereno. Jika ada yang yang ekstrim gara-gara sing lanang beton soleh, dipaksa jual narkoba, dipaksa melakukan hal-hal yang -hal dan daniku nak rafa, kue kudu wajib nuruti fauron, bergosok sampai onosolihatun tahta di dolim. Tuh, Serian, Mbah Siti, ngantos Mbah Mat Siti, ngantos keluarga besar Lasem, ngantos Mbah Hem Mbak Mereki. Mbah Hem Nurian, gih, jabat tangkau akra, kan? Gendar tetap no, hukum-hukum Nekah. Ke putrane petani bambu, nih, gih, kenderek-kenderek ngatur kompilasi hukum Nekah. Kulau sebagai pribadi, gih, sering dimintai konsultasi. Kersane, di pemerintah juga Nekah, nih, ku, defik bin Syariin. Contoh paling gampang, nih, Ateng, naif Nah, Ibni kumpul, Faham, Bu, Rabu, yang, graben Nekah, tak, kok. Betul njenengan Bapak kandung karena memang sah jadi wali itu Bapak kandung. Bapak di Indonesia itu bisa Bapak angkat, bisa Bapak Temon, Bapak sambung sehingga dipastikan harus Bapak kandung. Nggih barokah iki ya termasuk barokah iki dikeren dibikin. terus kula suwon nggih Mas Tamak nih nak pi daftar wali kados baik guys ngurusi NU. Momen pertemuan demo podcast semua wes makome ngoten. Nak kula nggih bagian mulang. Nak, pulang diusan seneng pergi Cepetek. nopo, okay. Cara berpikir kulon sederhana Bimusufa. Kalau saya ngajar ikhya, artinya pikiran besar ikhya itu saya ajarkan. Kalau benar ya dianggap ikhya, jadi kulon tetap tawaduk. Nah, salah dianggap salah kulon, jadi kulon itu ku enak. Api wong Islam Indonesia ngotem, misalnya kulon muncul Bukhari, nak benar jari Imam Bukhari, Nah, salah salah ya dianggap dianggap dianggap bagian dianggap dianggap dianggap dianggap dianggap dianggap dianggap ageng. Jadi misalnya wanton siang tiang sing alamin ini nasaban atau arfaumin ini kodron anud kula kan izin tapi kan buatan izin misalnya berdasar anut imam Bukhari anut ikhya. Nikulah sekaligus nijazai mas sama. Jadi masalah mas sama mas ikhya. Wanton tiang sing alamin hu nasaban atau arfaumin hu kodron anuteka kan anut ikhya orang berwisin anut mas sama. Tapi nak salah korbannya buatan ikhya macam ini salah. Mula yang mo kitab, nama malih hatam, dia tu mesti wali. Nanti corobam pun, kalau kitab, hatam mesti wali. Merkup baru kalian ngerkenal no kitab, pikiran wali. Kalau wingi matur tentang Habib Ahmad, sangking senangi Rasulullah saw tentang umatnya nu nate nabi fathu Fatuh Mekah, sangking nggak baru nabi Mios, sangking Kubati Aisyah, sangking khimai Aisyah, dia tu seneng sangat. Korojan nabi wahab korirol aini itu ibu nafsi, waktu nih masuk Ka'bah, nyuman kunci Ka'bah. Tapi medal Nabi susah susah banget, haji nuraf sampai Syaitha Isah takut lima. Kenapa engkau susah ya Rasulullah? Dakol ka'bata kaabata bahwa titu anilam an akun faal tuh aku fu aku mau abdu umat Aku mau susah. Nak nganti umatku memaksakan membuka baru repot tuh wangel. Kududuk di presiden c. Terus kadang-kadang kita ini ngambil ibadah yang standar paling meringan, paling mudah. Karena kalau kita memaksakan kabah, ini datus itu berus dan riun untuk kira iblis itu, birokrat itu akan buatan kerisopong, kerisopong ke bendera, bendera, bendera, <tuh> <tuh> <tuh> bendera, bendera, bendera, Wingi bendera, ngalami, bendera, bendera, bendera, bendera, bendera, bendera, bendera, bendera, bendera, bendera, bendera, bendera, bendera, bendera, bendera, bendera, bendera, bendera, bendera, bendera, bendera, bendera, bendera, bendera, bendera, bendera, karena tadi, ojo sampai, tidak ada perasaan ziarah yang melepuh tawaf yang melepuh kalau standar itu yang dipakai dawe Nabi wadid tuan nilam akun fa'al tuh, ini an aku na'at abdu umati mimba'ji aku pun nak standar idealu aku aku jadi repot umatku terus kula suwon seorang ini, waw wow, terus mas sama, kersane kayak ditaseh Habib Mustafa Ali terus, kalau bagian Islam gampang-gampang mawon bagian Imanul A'robi fawawawala azidu ala dalik wala angkus dan itu <laughs> Islam itu pas sing Islam-Islam el -Islam kelas A yang kersani dilakoni tiang-tiang sing kelas A, yang kulau sebagian baturi tiang-tiang fawawawala azidu ala dalik wala doba. angkus tapi ternyata ini dawe Nabi manser rohu ayang zura ila ahil jenah fal yang zura ila terus Islam itu sing lupus warga sing kelas A ini kata kelas B, kelas C ini kata yang penting kabinu ilmu terakhir kalau nyebut bang istune borokase puan, nih nih mas inung putra putrani ibu di zain, terus mantu mantu mas zainul sedanten sakit ngerawat pondok al fakhriyah, nih pondok ibu yud yud, rian bahamid gila lahir berikii, mbah mbah kulo yud yud kulo lahir berikii, biar saber rotor rotor tersambung tuh ki mbah sambu, biar buatan niro derajatnya, buatan niro alimi, derajatku gampang, buatan penting, niru alime, niro alimi, kau nampun bakas nabi bebas, ya rfaillahuladina amanuminkum baladina utul ilma nabo coba bakas derajatnya enggak bakas alimen itu jadi repot seneng mulia, kita rasa seneng apa? ngaji terus aku nyongin panggungnya oh Mas Arwani yang pun meminta Sobat, terus dantan seneng ngaji baru kayak sedang ngaji ini ilmu-ilmu sing didawano nabi itu jadi ukuran, jadi standar tapi nak kita orang ngaji ini itu terus muni menurut saya lu nge-islamikan nabi juga menurut saya tapi nak ngaji kan menurut fathul qorib menurut fathul mu'in, menurut kitab ini, kitab ini Gak ngatain mawon, moga-moga tidak saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.